Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, om sista, Namo budaya dan salam kebajikan. Oke, oh, sebelum ke video, ke pembahasan video ke inti video, yang belum like dan comment dan subscribe tentunya, oke? Okay? Nah, subscribe dulu. Oke. Oke, penjelasan cikal tempat ini koil pinch coil. Ada empat ya guys. Tuh, tuh, tuh, tuh. Yang 1,2, yang 1,2 itu untuk salt nik guys. Jadi untuk 0,6 ke atas itu bisa untuk saltnik, dikhususkan untuk saltnik guys. Jadi yang 0,3 sama 0,45 itu untuk prebase. Dan biasanya kebanyakan orang pakai 0,3 Tergantung selera sih guys untuk 0,3 sama nol Soalnya 0,45 juga masih kerasa untuk rasanya dari si prebase nya kayak gitu. Untuk nol ini bisa saltnik bisa prebase. Jadi tapi kalau untuk saltnik repot satu koma untuk rasanya dapat banget kayak gitu. Oke okay guys untuk 0,3 Kita lihat isinya ya kan Seal merah dia Ini untuk pribes Oke okay, 1,2 1,2 Dia beda bentukannya Enggak ada seal merah putih karena omnya yang gede jadi omnya lebih gede itu membutuhkan si daya penghantarnya lebih gede jadi gak ada karet kayak gitu 1,2 itu untuk salt kayak gitu untuk kita iris 0,6 terus sama, sama 0,3 sil merah 0,45 Sama putih, gak ada seal merah, sama kayak 1,2 Sebenarnya yang seal putih sama seal merah itu tipenya M1 Untuk yang seal merah VM4 Kayak gitu. beda beda tipe jadi beda seal tapi untuk fungsi itu gimana ohm guys di kalian lihat dulu ohm nya ya ah buram nah 0.45 kayak gitu